Baiklah persahabat, selanjutnya maupun kalian berada untuk menggali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya kita di kabar pertama, persahabat ya ada unggahan spesial banget tentunya dari Bang Ariel Kita lihat di akun Instagram pribadinya Bang Ariel mengunggah sebuah postingan foto Momen ketika pemotretan foto private persahabat ya ini cute dan manca banget Persahabat atas sebuah kalimat caption yang dituliskan Bismillah semoga selalu diberikan kelancaran ya anak yang baik kesayangan Om Lesti kejeera campur Adu perasaan ini yang pastinya kebahagiaan Dede juga kebahagiaan Om Amin inilah doa yang diberikan oleh Bang Au untuk kebahagiaan Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya bersahabat kita lihat tentunya ada unggahan versi terbaru para sahabat ya dari Lesti dan Rizky Bilar Ini vitamin baru buat kita semua para fans. Akhirnya tentunya kita melihat mereka saling tata persahabat ya. Aduh masya Allah, terbarokolah banget persahabat ya. Semakin melihat kebahagiaan Lesti dan Rizky Billar, tatapannya sangat tajam banget persahabat ya. Apalagi senyum mereka berdua yang selalu memberikan kebahagiaan tentunya kita semua para fans yang melihat aja pasti merasakan kebahagiaan Lesti dan Rizky Bilar, mudah-mudahan secepatnya persahabat, ya. kita menyaksikan tentunya Lesti dan Rizky Bilar bersanding di atas laminan Amin ya alamin tungguin saja persahabat ya informasi dan curupan vitamin selanjutnya jangan sampai ketinggalan info terbarunya persahabat Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Gilad. Ini dulu informasi di malam hari ini banyak tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bawah minum terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.